Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor. 34 periode 31 Agustus, 6 September 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp113,69 per kilo menjadi Rp2,551,33 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun Rp1,879,19 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2,036,50 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2,226,78 per kilo. Sawit umur 6 tahun RP2 280, 45 per kilo. Sawit umur 7 tahun RP2 369, 52 per kilo. Sawit umur 8 tahun rp 2.435, 12 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun RP2, 492, 67 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2, 551, 33 per kilo. Sawit umur 21 tahun RP2, 442, 39 per kilo dan sawit umur 22 tahun RP2, 430, 06 per kilo. Sawit umur 23 tahun RP2, 419, 78 per kilo sawit umur 24 tahun rp 231702 per kilo dan sawit umur 25 tahun RP2, 260, per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan RP11,396,57 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, RP6,125,59 per kilo, dengan indeks K90,17 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 31 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.